Buatnya luar biasa, support, gede Jumbo kita dapat Wow uh. Keren Keren ya Keren, hari ini kita dapat satu wajan Tapi saya Oke okay, teman-teman, kali ini kita ada di sungai Yang sungai itu udah surut teman-teman Teman-teman uh, bisa lihat Airnya surut Kita akan mencarikan di lubang-lubang yang ada genangan airnya teman-teman biasanya ikan-ikan pada ngumpet di lubang-lubang teman-teman oke okay? yuk ikutin terus kita sambil cari sumber air teman teman yang ada genangannya yoi ikutin terus oke teman teman nah di sini juga ada lubang itu ada ikannya ya lihat nah ikannya di dalam ikan benter atau ikan wander teman teman ini udah siapin wadahnya kita lihat teman teman di dalam oke ini dia nah lumayan ya buat hari ini teman-teman kita kewadahin dulu oke okay. biasanya ketika sungainya surut itu si ikan itu masuk ke dalam lubang-lubang seperti ini teman-teman ukurannya lumayan Ini ada lubang Kita gali caranya seperti ini teman-teman Oke okay. Nah Oke okay. Dalam Banget teman-teman Oke okay. Nah, oke okay, teman-teman, wow, keren Nah ya, lumayan Taruh lagi, aduh, yuk Bisa lihat Nah, dia ada, nah, wow, ada udang juga, teman-teman Wow, oke okay. Terbuka dulu Sini ada udang Lumayan, teman-teman, buat hari ini Wow, bisa lihat Udangnya keren Nah ini udang mana deh nah ini teman-teman udangnya keren oke kita cari lagi ya oke ini banyak nih di sini teman-teman wow kangkung nah oke kita panen teman-teman oke hari ini kita panen ikan teman-teman bisa lihat wow keren ya keren ya oke okay. di sini ada lagi teman teman bisa lihat hasilnya luar biasa turun wow ada ikan keren nah kita panen Woo, mantap ya ini ikan wonder ini ikan wonder ikan bentar teman teman oke okay. kita panen semuanya teman teman tanpa basa basi oke okay. mantap ya Woo, seru banget cuma di kayak gini, teman-teman modal -teman. tangan kosong. Oke, okay. jaga lari ke sini. Oke, okay, ini dia. Wow, hasilnya mantap. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, ya, lumayan. Buat menganjal perut hari ini, teman-teman. Kita akan panen ikan. Wow, banyak. Oke. Okay kita cari lagi Oke okay, ini dia Wow saya mendapatkan yang besar perban bisa lihat nah ukurannya besar banget jumbo oke okay, kita lihat lagi Wow Wow dia loncat nah dibalik ini Wow keren Oke okay. Wow saya mendapatkan yang besar perban lihat Wow banyak banget ya wow. Oke okay. kita cari lagi di sini teman-teman Nah ada udang lagi nah Oke okay. Ini banyak sekali, teman-teman. Oke. Okay. Saya mendapatkan lagi, teman-teman. Cuma di sini aja. Enggak usah jauh-jauh, kita dapat banyak, teman-teman. Oke, okay, kita panen. oh video ini tanpa di skip. Nah. Oke. Okay. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, okay, ini udangnya. Oh, wow, mantap. Oke, okay, mana ya? Nah, nah, nah, nah. Oh. Wow. Ah, ini dia Oke. Okay nah lumayan banyak teman-teman oke okay, banyak oh, kita panen lagi nah ada yang kecil ada yang besar ukurannya teman-teman oke okay. wow wow mantap kita akan sambil kuras ini teman-teman caranya nah oke okay. ini caranya terus oke okay, ini ada yang ikut oke okay. mantap ya Oh, wow. okay, teman-teman. Ih, itu ada yang pada ke situ teman-teman. Oke, okay, caranya ini kesiniin dulu teman-teman. Oke, okay. nah teman-teman bisa lihat, ini dia. uh keren, mantap kan? Oke, okay. kita dapat banyak. Satu gombangan, melimpah teman-teman. Kita panen. Oh, wow. kemana ya? keren banget teman-teman, panen keren, kayaknya banyak. Sungainya surut, kita cari gombangan, uh, gombangan air. Nah, ini udah enggak ada nah, teman-teman bisa lihat dulu. Biasanya di dalam lubang-lubang itu suka ada ikan, oke. Okay. ya teman, teman yuk lanjut oke teman-teman di bawah juga ada ikan ikannya cukup lumayan ya nah eh, kita harus merogo atau ngobeng dari tadi pun kita ngobeng ya dikarenakan di hutan ini saya sendiri teman-teman hutannya -teman. jauh dari pemukiman. oke kita lihat dulu, wow, banyak pen. Nah ini teman-teman Kayaknya e, Gombangannya cuma sedikit Kita harus kuras Atau e, disurutin airnya e, Ke sebelah situin teman-teman Karena airnya cukup sedikit Ini ikannya banyak Kalau kita tangkap satu persatu Karena kan ikannya kecil Itu nggak mungkin teman-teman Kita udah Ini tapi ikannya tetap aja teman-teman Oke Kita akan Coba membuat bendungan yang kecil buat kita airnya surutin, oke okay, yuk. Kita menggunakan panci buat nguras airnya. Karena kita nggak bawa ember, nggak bawa alat ya buat nguras kecuali ini. Kalau pakai tangan lama, kita bawa panci. Oke, okay. pertama-tama kita bikin bendungan dulu, Turman. Nah, batu-batu ini kita simpan di sebelah sini, Turman. Oke, okay. kita akan nguras. Uh. Oke, okay, kita bersihin dulu dari tanaman kriar. Teman-teman, wow, keren banget! Teman-teman, hutan ini menyimpan berbagai. Hewan dan pora-poranya di e, sungai ini, selain ikan, di sini juga kadang ada biawak atau pelanusal Salvator Oke, kita bikin bendungan dulu. Aduh. Kemudian kita gini teman-teman Nah ini menampung banyak air ya dibandingkan pakai tangan Kak jauhin Ini teman-teman Terus Ah